Satu arah Indonesia untuk Indonesia satu. Halo sahabat satu, sahabat Indonesia satu. Mari warnai Indonesiamu. Warnai dengan prestasi dan catatan sejarah yang membanggakan. Budaya mengundurkan diri pemengku jabatan di Indonesia. Apakah benar mengundurkan diri adalah budaya bangsa kita? Sejak Indonesia berdiri ada beberapa pejabat yang berani dan dengan tegas menyatakan mengundurkan diri. Baru-baru ini ramai di media sosial pejabat yang masih bertugas mengajukan pengunduran diri. Apakah ini budaya bangsa kita? Apakah ini tradisi bangsa kita? Mari kita telusuri. Pada Senin tanggal 23 Juli tahun 1956, Ketua DPR Sartono kaget bukan Kepalang menerima sepucuk surat dari Wakil Presiden Muhammad Hatta. Belum hilang rasa kagetnya, Sartono kembali mengerutkan kening ketika membaca isi surat Hatta tanggal 20 Juli tahun 1956 itu, yang berbunyi. Merdeka, dengan ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai wakil presiden segera setelah konstituante dilantik saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi itulah cuplikan surat dari wakil presiden Muhammad Hatta kali itu ketika itu Hatta dengan tegas berkata sejarah duitunggal dalam politik Indonesia tamat setelah UUD 1950 menetapkan sistem kabinet parlementer alasannya Bila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk dan menggunakan kabinet parlementer, maka presiden hanya bertugas sebagai kepala negara. Kepala negara pun hanya berfungsi sebagai simbol, sehingga Wapres tidak diperlukan lagi. Banyak spekulasi yang timbul dari pengunduran diri Hatta saat itu beberapa sejarawan juga berbeda pandangan dalam menyikapinya. Beberapa berpendapat kala itu hubungan antara Soekarno dan Hatta mulai tidak harmonis, dikarenakan perbedaan sikap dan pandangan kedua tokoh tersebut. Perbedaan pandangan yang mendasar adalah salah satu prinsip dalam diri dan jiwa manusia yang berintegritas dan ini tidak mengurangi rasa saling menghormati di antara mereka. Pada tahun 1978 seorang tokoh besar saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Sri Sultan Hamengkubuwono IX melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dikenal sebagai pahlawan pendiam tidak banyak cerita yang bisa didapat dari alasan kenapa beliau mundur kala itu. Spekulasi yang berkembang saat itu adalah tidak adanya kecocokan antara beliau dengan Soeharto, dan memang sampai saat ini belum pernah terkuat apa alasan sang pahlawan pendiam tersebut berbeda pandangan dengan Soeharto. Ada satu kutipan yang bisa kita simak berikut, bagian terbesar waktu saya kini ingin saya curahkan untuk membina orang muda di bidang olahraga. Banyak cabang olahraga kita telah menunjukkan prestasi yang baik. Tetapi masih banyak lagi yang periuk peningkatan agar Indonesia dapat lebih banyak ikut bicara di gelanggang internasional. Kata Sultan Hamengku Buwono ke-9 dengan penuh semangat sewaktu A menjabat sebagai ketua umum KONI Pusat. Demikian terungkap dalam buku berjudul, Tahta untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono ke-9 dan memang rasa cintanya pada olahraga nasional dari kecil sampai akhir hayat beliau curahkan untuk kemajuan olahraga nasional. Dalam dua peristiwa besar tersebut dapat kita maknai bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berpancasila selalu menjunjung tinggi asas nilai-nilai Pancasila di dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Kedua tokoh tersebut mengajari kita bahwa keputusan pahit yang diambil tidaklah boleh mencederai dan menjatuhkan tetap berbuat untuk bangsa, tetap memberikan segenap kemampuan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia. Karena kita adalah bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk kemufakatan, Inilah nilai sebenarnya bangsa Indonesia. Satu arah Indonesia untuk Indonesia satu